Wow, ternyata mobil mic ya teman-teman. Wow, ada mainan teman-teman. Wow, mainannya sangat kotor teman-teman. Ini mainan alat-alat berat semuanya teman-teman. Wow, kotor sekali teman-teman. Mari kita cuci teman-teman. Wow, Wow, sudah ada air juga teman-teman. Wow, wow, meongnya berjalan melalui mainan tersebut teman-teman Wow, baik teman-teman Wow, tangan ini sudah tidak sabar ingin mencuci mainan-mainan ini ya teman-teman Wow, sangat kotor teman-teman Wow, mari kita cuci mainan ini teman-teman Let's go Oke teman-teman, kita mulai dari yang ini teman-teman Wow, wow oke teman-teman, mari kita cuci teman-teman wahai berwarna kuning teman-teman ekskavator teman-teman atau alat beko ya teman-teman oke, mari kita taruh sini wow, selanjutnya teman-teman Uhuy, sangat kotor teman-teman Wow Apa ini teman-teman Langsung saja teman-teman Wow Ternyata Mobil Mik ya teman-teman Wow Oke okay. Selanjutnya teman-teman Wow Apa ini teman-teman Wow Kotor sekali Wow Mari kita cuci Wow Oh Mobil slender teman-teman Wow Oke Selanjutnya teman-teman Wow Mobil beko teman-teman Atau mobil penggaruk tanah ya teman-teman Wow Alat berat lagi nih teman-teman Wow, oke. Okay. Selanjutnya, teman-teman. Wow, oke. Okay, kita sudah dapat, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman. Wow, mixer lagi, teman-teman. Selanjutnya teman-teman Wow apa ini teman-teman Mari kita cuci Wow Oh berubah menjadi kuning teman-teman Wow Oh mobil Beko lagi teman-teman Versi kecil ya teman-teman Oke okay. selanjutnya teman-teman Masih ada 5 lagi teman-teman Wow ini teman-teman Wow Berwarna biru teman-teman Mobil slender lagi teman-teman Wow Selanjutnya teman-teman Wow apa ini teman-teman Wow Kotor sekali Mari kita cuci Wow Wow Mobil keren berwarna hijau ya teman-teman Tahu mobil derek, teman-teman! Wow, selanjutnya, teman-teman, ini, teman-teman! Wow, mari kita cuci langsung. Wow, mobil truk berwarna ungu, teman-teman, dan baknya berwarna hitam, teman-teman! Wow, kotor sekali tapi sudah bersih ya teman-teman Oke okay. Wow, selanjutnya teman-teman Apa ini teman-teman? Wow, mari kita cuci Wow Berwarna merah teman-teman Wow Oke okay terakhir teman-teman wow kotor sekali mari kita cuci wow kotor sekali teman-teman wow wow mobil truk ternyata teman-teman Wow kita sudah selesai mencuci mainan ini teman-teman Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe kalian ya teman-teman Supaya si keren boy setiap upload ada notifikasinya Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh